Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu, 14 Desember 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam, sementara cetakan UBS cenderung stagnan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram adalah Rp 569.000, turun Rp 3.000 dibandingkan harga Selasa, 13 Desember 2022. Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di pegadaian masih stagnan Rp 531.000. Harga 1 gram emas antam 24 karat di pegadaian hari ini Rp 1.033.000, turun Rp 7.000, sementara harga emas 24 karat UBS di pegadaian berada di Rp 995.000, tak berubah dari harga kemarin.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 Sekian harga emas untuk tanggal 14 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.